Jadi katanya, udah beres dicat, jadi kita mau ngambil, dan ngambilnya pakai Grab sih, pakai Grab mobil, soalnya susah kalau mau pakai motor karena ya lumayan gede, alat-alatnya ini lagi nunggu Grab, karnya datang, gak Oke, ya, sekarang udah di tempat lagi ngambil, udah kayaknya. Oke, yes, cariin mana toh? ya. Ini hampir mirip daripada yang kemarin. Mana? Yang mirip ini daripada yang yang lebih terang ya, ini. Iya, lebih terang ini. <laughs> Kalau ini pas ini ini dia triple klem atasnya itu jasbnya kita ambil yang lain <coughs> main banyak sih di chat kemarin udah ambil sebagian. udah hebat. kelihatan gelap ya oke okay, jadi ini udah tinggal piringannya aja sih yang belum lupa jadi ini udah tinggal kita pulang ke rumah kita pasang pasang terus balik ngambil piringan lagi itu USD nya warna biru juga ini cover radiator terus ini tutup aki nanti kita bahas di rumah kalau udah di rumah oke jadi ini udah jadi semua udah beres yang warna birunya kemarin kesana tapi belum kering akhirnya baru diambil hari ini jadi ini tuh yang di -chat ada ini dia triple clamp atas bawah ini yang atasnya ini awas lecet jadi ini triple clamp atas bawah di -chat sama ini aduh lecet ke kepentok cowo enggak kayaknya ini cover aki dicet biru juga karena tadinya cuma mau ngecat ini cover radiator biru cuma kayaknya kalau sebelah biru sebelah hitam kayaknya jelek ya udah akhirnya dua-duanya dicat cover aki eh cover aki cover radiator sama ini cover aki terus ini ada cover head jadi ini dia cover head dicat juga biru ini nanti masangnya ribet ini mah gimana ya supaya nggak lecet gitu soalnya itu celanya kecil harus bongkar semua kayaknya, adalah itu nanti bikir belakangan, terus, os ini ini tuh tutup atasnya, tadinya minta warna hitam cuma udah terlanjur dicat biru ya, ya udahlah nggak apa-apa, terus ini dia riser, ini riser sambungannya biru, nih Agak beda kayaknya birunya, nih. kalau yang ini tuh agak gimana ya, kayak agak apa sih namanya, eh tapi enggak tahu deh, sama kayaknya, ini tutupnya, terus ini ada tensioner rantai, dicet juga biru, tensioner rantainya, raya sekalian, terus ini USD nya, ini bottomnya aja sih yang dicet kalau USD warna biru ini bagian atasnya nanti di apa dipoles dipoles atau apa sih biar mengkilat jadi nggak jadi dicet yang atasnya biar masuk sama arum kan silver kan arumnya. jadi biar masuk Oke itu aja paling ini tinggal pasang sih tinggal rakit cuma lagi nunggu bengkelnya buka mau ngambil kunci-kunci soalnya nggak lengkap kunci-kunci di rumah jadi ya kita nunggu bengkelnya buka dulu baru kita pasang Oke, langsung aja kita lanjut ke video pemasangannya. <San> oke jadi ini udah kepasang semua ini udah kepasang pangkon lampu semua dari atas sampai bawah tuh biru biru biru biru sekarang tinggal masang lampu ini mau ke apa mau beli solati solati lagi isolasi kabel dulu mau beli apa isolasi kabel buat pasang lampunya ntar kita lanjut lagi terus sama tinggal masang ini sih aksesoris aksesoris ini ada radiator guard terus ada frame slider ini frame slider PNP buat WR jadi buat yang di sini nih coba kita buka ah jadi buat di sini frame slider yang di sini jadi pelindung rangka kalau jatuh nggak apa nggak langsung kena ke blok mesin ini udah PNP dibuat WR Terus, sama ini stop lamp. Ini stop ini sih mirip sama kayak ini nih. Mana ntar kita nyalain nih, mirip sama ini stop lampenya. Cuma yang ini kan udah kacanya udah berembun, udah jelek. Makanya sama saya diganti modelnya sama sih, cuma bedanya kalau yang ini tuh dia ada bentar Kita buka. Nah ini dia, jadi kalau ini tuh, dia ada bedanya. Kalau yang ini tuh, ada apa? Dudukan plat nomor ini modelnya sama lampunya juga, sama lampunya. Cuma yang ini ada dudukan plat nomor, dan ini bisa dilipat nih. Bentar, nah kayak gini bisa dilipat ke belakang. Kalau pakai plat nomor mah paling bagusnya di sini. Jadi nanti di sini tuh, terus plat nomor bisa dilipat ke belakang gini cuma sama saya dipasang di sini kalau buat WR my paling cuma ini aja sih plat bikin plat kayak gini ntar kita lanjut lagi lah kalau stop lemnya udah kepasang sekarang kita pasang yang lain dulu paling pasang ini dulu radiator guard buat kalian yang mau order stoplame kayak gini terus sama frame slider sama ini radiator guard bisa langsung order ke Instagramnya Shop. nanti linknya saya taruh di deskripsi video pokoknya rajin-rajin cek link di deskripsi aja kita pasang dulu ini nah jadi ini tuh udah ini udah kepasang semua udah beres semua pokoknya mah ini mau ke tukang cat sekarang mau apa ini ngepoles bagian ini kan kemarin nggak jadi dicat jadi ininya mau dipoles sekalian jadi ke tukang cat terus Kemarin habis masang ini juga stop lamp Yang kemarin kan stop lamp 3-in 1 Ini Motor Belum dicuci motor sebenarnya. Ini pakai besi plat sini. Kelihatan lampu seinnya Jadi buat yang mau pakai lampu kayak gini Langsung aja order ke Faisal Shop Kemarin huh, Tinggal apa lagi Udah Ntar tinggal dipoles, dibersihin, dicuci Terus ganti dekal baru udah beres dekal barunya lagi dicetak ini kayaknya standarnya terlalu maju Ini terlalu maju standar sampingnya udah tinggal ganti dekal baru aja nanti oke jadi sekarang kita mau ke ini dulu ke tukang cet Udah lama nggak apa nggak ngonten di atas motor ya Mana udah lama udah berapa bulan nggak apa bukan berapa ya hampir sebulan sih motor baru jadi akhirnya ngonten lagi barang siannya kok bapak bisa di situ sih anjir nekat orangnya ini juga spion buat yang mau beli spion kayak gini ini jelas kelihatan dari belakang eh dari belakang mau saya kelihatan ke belakang tuh jelas nih ini spion stang buat yang mau order bisa langsung cek aja instagramnya by salenex ntar kita ke ini dulu ngembalikan punya enggak deh nggak buka Gak buka eh? Oh belum buka atau Hai oh. pegawai juga enggak ada kah? Pegawainya juga semua enggak ada oke jadi karena berhubung tukang catnya tutup orangnya lagi keluar kota jadi ya udahlah langsung kita bahas aja sebenarnya tadi mau sekalian sama ini sih kalau udah beres dipoles sama mau ngecat ini si cover shocknya mau ditemin lagi kan ini biru karena ini udah biru jadi cover shocknya mau ditemin lagi biar masuk sama tromol tapi ya karena tukang catnya lagi keluar kota daripada nunggu lama lagi ya kan Nanti videonya nggak jadi-jadi, jadi, -jadi. jadi ya udah gini aja lah bahasnya. Oke langsung aja kita bahas. Jadi ini tuh udah semua udah beres dari atas sampai bawah, udah masang lampu. Kemarin juga lampunya sempat putus, sekringnya jadi sempat dibenerin, dibenerin dulu. Jadi ini tuh, ini dia. Sebenarnya pengennya tuh nggak pakai sambungan kayak gini risernya. Cuma karena emang riser si ukuran bawaannya ini belum fatbar, jadi harus pakai sambungan. Mau dibubut, dibesarin, cuma nanti takutnya nggak center lagi, takutnya stangnya miring gitu. Jadi ya jalan satu satunya pakai sambungan. Sebenarnya ada jalan bagusnya ganti triple clamp-nya yang racing atasnya yang udah ukuran fatbar. Cuma karena berhubung triple clamp racing yang buat YZ harganya ya lumayan ya gitulah. Jadi ya pakai yang ada aja dulu. Jadi kita bahas mulai dari mana? Dari USD-nya aja dulu ya. Jadi ini USD ini pakai punya YZ 125 atau 250 yang tahun tua bukan yang tahun muda ya. Di bawah 2000 kayaknya. Yang ukuran as-nya itu ini, ukuran as ininya itu 43 mm. Jadi untuk YZ itu ada yang ukuran as 43 sama 46 kalau nggak salah sama kayaknya ada yang lebih gede lagi sih enggak tahu kalau yang tahun bedanya sih kalau yang tahun tua sama tahun muda itu kayaknya dari bentuknya juga sih sama warnanya juga ada yang gold kalau nggak salah kalau ini yang warna silver kayak chrome kayak gitulah jadi ini usd-nya pakai punya YZ untuk harganya usd-nya aja itu kemarin dapat 7 juta Ya tergantung toko juga sih Ada yang lebih mahal Ada juga yang lebih murah Pinter-pinter ya, nyari toko aja Terus Kalau untuk biaya pemasangannya Ya biaya pemasangannya itu Udah sama bubut Sama pokoknya lain-lain Terus sama ongkos bongkar pasang itu Kisaran 3,5 puluh ribu Jadi udah sama bubut Pokoknya lain-lainnya Terus sama ongkos bongkar pasang itu puluh ribu dan untuk biaya catnya kebetulan yang di chat itu ini dia si riser riser sambungannya terus triple clamp atas bawah sama ini nih bottom usd terus apa ya ini cover shock cover shock sama ini nih ini footstepnya sama ini kiri kanan sama ini cover head ntar kita sebelah sana nggak kelihatan kayaknya sama ini cover headnya juga dicat jadi biru terus ini footstep kiri kanan sama ini kan soalnya kemarin yang ininya tuh banyak lecet lecetnya jadi dicat ini sama ini ya lumayan banyak lah itu untuk catnya aja itu biayanya Rp 350 .000. udah semua udah USD ini terus cover head pokoknya udah semua lah catnya 350 .000. jadi kalau di total tuh ya 700 lah 700 ribu. jadi untuk harga USD sama ongkos pasangnya dengan ongkos catnya itu habis 7,7 lah 7,7 7,7 juta 700 jadi segitu harganya untuk ongkosnya totalnya dan untuk rasanya si USD ini ya emang sih emang agak apa ya agak keras gitu agak keras karena ya emang kalau untuk YZ kan emang speknya kan buat kompetisi, jadi emang sengaja dibikin settingan keras karena ya buat apa ya buat jumpingan kayak gitu biar pas mendarat nggak habiskan kan sok depannya. Jadi emang sengaja dibuat settingan keras. Kecuali kalau dapat soknya apa USD-nya yang motor enduro kayak gitu. Kalau motor yang pakai dapatnya yang motor spek kompetisi emang agak keras. Kalau yang untuk enduro emang lebih empuk karena emang buat rabas bukan buat kompetisi jadi emang agak keras tapi kalau dipakai lama kelamaan sih agak empuk sih lebih empuk karena jujur pas pertama pasang itu emang agak keras emang keras sekali tapi pas udah dipakai tiga harian lah itu dia mulai empuk kalau untuk di aspal enak keras kayak gini jadi pas nikung tuh nggak terlalu gimana ya mantul-mantul gitulah terus apa lagi ya Oh ya jadi yang dicet tuh sama ini juga cover radiator sama cover aki tuh kanan. Jadi cover radiatornya dicet biru ya sama cover akinya juga dicet biru. Jadi masang USD ini juga pengaruhnya cukup besar sih ketampilan. Ya kesannya emang jadi lebih gimana ya? Lebih gagah juga sih emang jujur emang jujur. Tapi kalau pakai telenya juga nggak nggak kalah gagah juga. Pakai telenya juga cakep Apalagi kalau pakai USD Tambah cakep lagi Cuma ya tergantung selera masing-masing lah Sama tergantung budget juga sih <guruh> Jadi Sebenarnya itu waktu itu mau pakai real jam Mau beli real jam Cuma Setelah dipikir-pikir Duit 4.500 Kalau dipakai beli real jam Ya sayang juga sih Mending nambah dikit Udah dapet copotan se kayak gitu. Jadi kemarin gak sempet beli, nggak jadi beli maksudnya. Jadinya di ini dulu, ditahan dulu, dan akhirnya kebetulan dapat ini USD. Punyanya YZ. Tapi yang tahun tua ya nggak apa-apa lah, tahun tua juga masih enak dipakai. Kalau untuk yang tahun muda itu biasanya harganya lebih lebih di atasnya lah. Jadi ini dia dari belakangnya. Ini stangnya jadi lebih tinggi sih dari standarnya, soalnya pakai sambungan riser kan tadinya yang pakai cuma terpaksa karena emang nggak bisa mau jual mau ganti stangnya juga ah ribet lagi lama lagi ya udah mending pakai yang ada aja lah jadi apa dipakai dipakein sambungan riser yang ukuran fatbar pastinya dan ini tuh ada kunci kontaknya nih udah, udah ada dudukan kunci kontak dan juga bisa kunci stang nih kita kunci stang. Ini udah bisa bisa kunci stang. Jadi kemarin tuh yang lama tuh bikin ini sih posisi buat kunci stangnya di bagian mana biar kuat kan. Soalnya buat kunci stang takutnya kalau asal naro diginiin langsung patah. Jadi kemarin lamanya itu karena ya pikir juga motor harian kalau nggak kalau nggak pakai kunci stang ya gimana takut juga sih. Makanya sempat kemarin pakai kunci stang aja kata saya daripada harus bawa gembok kemana-mana kan tetap sih pakai gembok juga buat tambahan jadi untuk rubahannya itu ya lumayan banyak kalau mau pakai usd kayak gini ntar kita ini dulu jadi rubahannya itu dari atas sampai bawah itu dirubah semua mulai dari bracket kaliper depan dirubah ini dia jadi bracketnya custom sendiri terus di bagian rangka depannya juga ada tambahan besi buat yang di bawah ini Kelihatan gak sih itu buat apa ya pembatasnya aja pembatas gerak kiri kanannya stang ada sih di video yang part kedua bentuknya terus sama ini tambahan di bagian atasnya ini Ditambah besi biar lebih maju buat kunci si kunci stangnya Karena kan posisi kunci kontaknya lebih maju Dari yang standar Kalau yang standar kan agak ke belakang Jadi harus ditambah besi Biar buat cantolan si kuncinya Kunci stangnya Jadi kalau mau pakai usdg ini tuh Perubahannya cukup banyak Mulai dari segitiga Terus dari bracket kaliper Sampai dudukan kunci kontak juga Sama dudukan pangkon lampu juga sih jadi ya buat kalian kalau yang mau pasang usd kayak gini ya saya saranin mending, mendingan nabung dikit dapet usd copotan daripada kayak beli real jam kayak gitu kan dan untuk bobotnya ini lumayan ringan lumayan lebih ringan dari yang standarnya soalnya dari triple clamp aja bobotnya beda jauh sama yang original wr yang tele itu kira-kira sekitar 2 kilo kalau nggak salah selisih bobotnya Dipegang tuh beratnya jauh, karena emang triple klaimnya si YZ ini lebih ringan sih. Kalau dipegang, emang bentuknya dari segi bentuk emang lebih gede, cuma bobotnya lebih ringan, triple klaimnya. Kan kalau dibandingin sama yang triple klaim telenya WR kan dia kecil, kalau yang ini gede, tapi kalau dari segi bobot lebih ringan yang ini. Dan untuk rasa pakai USD copotan ya, ya udah pasti lebih enak lah, Pak. Emang tergantung juga sih, lebih enak juga kalau pakai punyanya KTM, cuma ya harganya juga lumayan <laughs> kalau yang KTM. Mampunya ya udah beli ajet aja. Jadi ya apalagi ya. Jadi ini tinggal ganti dekal aja sih. mau ganti dekal baru, nanti ditunggu aja video pemasangan dekal barunya, baju barunya, nanti habis de bikin dek apa, pasang dekal baru. Nah habis itu baru kita baru saya bikin video review modifikasinya lagi kan ini lumayan banyak yang diganti kan jadi nanti habis pasang dekal baru bikin video review modifikasinya yang part berapa ya part ketiga kalau nggak salah kan udah ada yang part kedua tuh ini yang part ketiga ini kalau dilihat-lihat rapi sih pengerjaannya nggak kelihatan gimana ya cuma ini ada bekas lecet juga sih karena, karena ini apa kena gesekan kabel ini kabel kopling sama sebelah sana kabel gas karena kan ini stangnya tinggi pakai sambungan riser jadi si jalur ini kabel gas sama si apa ini kabel koplingnya harus di, kasih ke belakang kan kalau standarnya kan jalur kabel gas sama kabel kop, apa kabel kopling sama kabel gasnya kan di depan sini kalau standarnya dia masuk ke depan terus dia ke belakang nah karena posisi stangnya jadi lebih tinggi jadi si jalur kabel gasnya sama kabel koplingnya ini harus di keluarin terus dipindahin ke sini biar kalau belok kiri-kanan tuh nggak ketarik nggak ketarik gasnya nggak ketarik juga koplingnya dan mungkin kalau buat kabel kopling solusinya kalau kurang panjang itu bisa pakai punya Mega Pro kayaknya jadi cuma ininya aja kabelnya aja yang diganti punya Mega Pro karena punya Mega Pro tuh lebih panjang jadi ya mungkin segitu aja videonya mungkin total harganya kan tadi udah disebutin semuanya totalnya berapa sampai jadi kayak gini apa USD-nya mohon maaf videonya lama karena ya emang <laughs> prosesnya juga lumayan lama sih jadi ya gitulah dan mohon maaf juga belum konten karena ya motornya juga baru jadi ya kan nanti baru kita lanjut konten lagi oke okay? kita lihatin dulu cakep kan pakai usd rapih juga pengerjaannya nanti next konten kita bikin video pemasangan decal barunya Oke okay. see you next video